Welcome back to my channel, Hana Resila, balik lagi di my vlog Hana, bincang Hana, asli ya. Mengawali 2021 yang uh, sudah agak lambat ini, <tuk> sudah bulan kedua bulan ya, uh, saya baru muncul kembali Karena saya memang kemarin tuh banyak mempersiapkan uh, sesuatu yang tentunya akan mengejutkan hmm. di awal 2021 Ibu, terima kasih banget. Terima kasih ya. Iya, yeah, gitu. Dan tolong uh, kalian yang nonton, yang sudah jutaan viewers ini, tolong bantu subscribe ya, supaya saya tetap semangat dan semakin semangat untuk bikin karya-karya yang bermanfaat buat kalian. Asik. Di samping saya ini. Cuy. Samping. Samping saya ini sudah kedatangan bintang tamu. Asik. Bintang tamu ya, oke. Okay, bintang abis. tamu yang sangat membahana um, gitu, seperti vlog saya tema vlog saya kan bahana, oh, bahana eh bahana. Bahana. jadi ini kawan lama saya, kawan hidup saya sudah dari sejak sebelum lahir sampai? sampai sekarang sudah awet tua, kalau dikata dia gitu awet tua. sebelum ada apa-apa? kita -apa. harus harus awet tua supaya kita panjang umur Kalau kita awet muda nanti kita tua dikit, mati <tuk> <tuk> <tuk> Iya kan? Jadi, uh, ada cerita unik tahun lalu dari kawan saya ini Katanya, kan, kan saya kan ngobrol-ngobrol kan, uh, gitu kan Ibu pengen deh ke Bali Karena gue kan ngobrol sama si Farhan uh, Pengen deh banget ke Bali, tapi modalnya berapa ya gitu kan oh, Budget gini Terus dia bilang, alah kak gue aja cuma 13 bu jadi ke Bali bolak balik itu antara nekat sama berani sih tipis-tipis ya gitu jadi abis itu kan ah masuk sih gitu kan gua gak percaya kan gitu tapi ternyata dia ada saksi hidupnya gitu nah kemudian berdua sama temennya tapi temennya sekarang gak bisa hadir jadi ya udah satu orang aja yang, yang kita tanyain gimana sih kok bisa gitu e, 13 ribu bisa bolak-balik jakarta Bali. nah apa yang membuat kamu nekat untuk jalan-jalan traveling lah ya udah kan gak tau kalian tuh traveling atau gimana sih Mencari jawaban dari tulisan hidup kali ya lebih tepatnya. Se sebenarnya mimpinya tuh udah, udah ditanam dari 50, tahun 2015. Hmm. Lulus sekolah 2015 berencana untuk melakukan perjalanan. Hmm. Entah kenapa tujuannya ke Bali sampai akhirnya kemarin setelah melakukan perjalanan baru ketemu jawabannya. Kenapa Bali jadi tempat tujuan setelah uh, mengelilingi Jawa dari barat sampai ke timur. Nah itu apa? Sepeda. naik motor enggak <laughs> belum gua bisa sekuat orang-orang yang lebih keren dengan jalan kaki naik sepeda membutuhkan banyak hal gitu dan bermodalkan sepatu jepit dan kakinya gua masih masih cemen mungkin ya itu hanya karena pakai pakai motor dengan keadaan eh, ya memang uangnya cuma 13.000 waktu itu yang dibawa tapi di zaman ini kalau gua harus melakukan itu kayaknya efektivitas dan efisiensi dalam hidup gue akan terganggu hmm. karena gue juga terus berpacu sama waktu berpacu sama keadaan dan urusan-urusan yang masih gue urus selama perjalanan itu jadi ya mengalir itu aja akhirnya gue balik lagi ke Jakarta ya 13 ribu ke Bali itu dalam berapa hari sih? dari tanggal 20... 19 Februari 2020 sampai ke sini tanggal 4 Maret. Operasi sama anu. 2020. Itu 15 harian. 15 harian. Ya? 15 hari perjalanan dan gua nggak langsung sampai Bali, Kak. Ya. Gua dari Jakarta gue masuk dulu ke Jogja, dari Jogja gue ke Gunung Kidul. Jadi kota kota Gunung Kidul, Kudus, uh, Rembang, Surabaya, baru terakhir ke Bali. Itu awalnya gimana gitu kok bisa kepikiran tuh bisa kepikiran ke Bali terus nekat gitu. Maka kamu nyemir <laughs> Sebenarnya bukan gue punya duit Kak, lebih tepatnya gue meninggalkan uang untuk orang-orang di rumah. Oh okay. Meninggalkan uang untuk orang-orang di rumah hmm. dan gue mau jalan tanpa mengurangi jatah orang-orang di rumah. Hmm. Karena posisinya gue masih punya tanggung jawab di rumah sebagai anak dan sebagai penanggung penang beban penang ekonomi keluarga, hmm. kayak gitu. Terus kenapa gue mau berangkat, yang pertama gue lagi bisa-bisanya sama ibu gue dari mulai pertanyaan paling remeh gue menikah kapan gue mau melanjutin jalan ya, hidup gue di usaha atau beralih ke bekerja sampai nih gue yang memegang keyakinan kalau hidup semuanya dari aku tapi gue kayaknya belum bukti ya kalau sejatinya hidup itu dari aku kayak gitu sampai gue ngajak satu kenapa gue ngajak satu teman gue karena menurut gue dulu dari kecil gue ditemenin sama dia dari SMP kita Barik jauh ke 2010, gue tuh ditemenin kemana-mana sama dia Dia satu diantara, gue udah dia biasa kaya keluarga sendiri, om gitu e, Nemenin gue kemana-mana dari Raung ke Depok, ke Parung Panjang, Tangerang sana Karena gue masih kecil dan belum berani dia nemenin Dia diminta kakek gue untuk nemenin e, Karena posisinya waktu itu dia kerja sama kakek gue Nah terus kenapa berakatnya di Februari 2020 Itu masuk umur 25 kalau menurut orang-orang, enggak -orang, di krisis kepercayaan di umur-umur 25 tuh waktu, fase-fasenya orang krisis kepercayaan katanya gitu Cuma kalau waktu itu gue dapat e, krisis kepercayaan ini di umur 23, jadi tahun 2018 Nah, di 2020, masuk tahun ke-25 hidup gua, gue sedang melakukan banyak pembuktian dalam hidup, satu diantaranya di hati itu nah, bulan Desember 2019, gue diminta sama satu orang yang gue kenal untuk ngebangun sebuah usaha yang menurut gue itu kali pertama dengan nominal yang lumayan untuk ukuran gue yang masih remeh-remeh ini uh, dipercaya untuk mengelola uang yang agak besar. Uh, gue berpikir agak panjang waktu itu sampai akhirnya gue memutuskan uh, oke okay, kita kita buat dulu konsepnya, kita buat dulu uh, rancangannya sampai A sampai setnya selesai, nah. Sebelum opening di bulan, rencananya itu bulan Barat gue opening, sebelum melakukan opening itu gue mau membuktikan penyakitian gue dulu dengan cara melakukan perjalanan tanpa e, memikirkan uang itu di atas segala-galanya. Oh jadi kayak tanpa perencanaan budget ya Ayu udah jalan-jalan aja gitu, gue pengen penting nih kehidup gue, misalnya gue ngejalanin itu tanpa gue memikirkan uang, bahkan nah. kan itu jadi saat sehari-hari kan kita dalam sebagai manusia biasa kan kita pasti mikir kan besok mau makan apa nih apa nah. Jadi itu salah satu kemudian kamu gitu hmm. buat Ya udah deh gue coba gitu kalau cuman uh, melakukan aktivitas sehari-hari kan mungkin ga terbukti gitu ya, ya? Tapi aku, gue coba gue lakukan perjalanan menuju ke satu tempat dengan gue bermodal rp gitu. gitu awalnya Iya awalnya gitu sebenarnya trip itu gua megang uangnya, gua, Jadi gua berangkat tanggal 20 Desember. Eh 20 Februari. 20 Februari 2020 gua bawa uang cash 13.000, di ATM ada 150.000. Satu jam sebelum berangkat gua meeting dulu sama tim gua untuk uh, buka usaha itu, gua bilang gua memutuskan kapan kita buka setelah gua pulang dari Bali. Nah, udah di sebelum gua berangkat ke tempat teman gua di Kalimalang. Teman gua minjem uang tuh, gua untuk emas pulang dari Jogja ke Jakarta. dia udah gak bisa uang, akhirnya mau gak mau gua kasih kan. Karena gua pikir ini gua mau melakukan perjalanan yang dan pembuktian-pembuktian. Ada orang bisa tolong lah ya, udah memang benar-benar gak boleh gua uang. Jadi gua tadinya udah punya setidaknya tadinya gua nyampe lah kemana kek, ada nafas dikit. Ya benar-benar dipaksa sama hidup untuk nggak megang uang banyak-banyak. Yang benar-benar kita 13.000, akhirnya gua berangkat ke Kalimalang. Terus dari kali malam itu gue cuma memastikan sama temen gue, lu benar-benar mau berangkat atau enggak? Gue cuma bawa uang 13.000, uh, gue cuma modal yakin ada ada beberapa hal yang mau gua buktikan. Lu mau ikut, ayo berangkat. Kalau enggak, lu boleh tinggal di sini dan gua ngajitin perjalanan sendiri. Hmm. Gue berangkat malam itu semua masih baik-baik aja sampai Nih yang lucunya gini, kondisinya motor gue tako bensinnya, uh, ukuran meteran bensinnya tuh mati. Hmm. Gue gak tahu juga persisnya dengan gue bawa uang berapa ya. Hmm. Cuman gua minta tolong dia utus dan yang gue yakin gak lebih dari 300-400 ribu jadi sepanjang perjalanan ke Jogja itu semuanya berjalan baik-baik aja sampai di kota juga gue nyampe satu hari setelah perjalanan jam 11 malam dari kali Kalimalang nyampe Jogja jam 12 siang terus uh, sebelum gue masuk ke Jogja bensin gue habis persis di depan pom bensin. Hmm. itu udah satu wah emang bener-bener jadi, jadi gak tau kan itunya tidak? ya tanpa bensinnya kan mati jadi otomatis gue gak tau bensin gue sisa berapa nih di perjalanan Sebelum masuk Jogja, itu bensin gue habis persis matinya ngotor tuh depan mau bensin Nah akhirnya gue prepare nyiapin uh, apua botol yang satu setengah liter Botol yang satu setengah liter untuk gisi bensin Supaya kalau nanti sewaktu-waktu di tengah jalan ke bisa dan belum ada bensin Gue bisa gisi dulu pakai itu Nah masuk Jogja jam 12 jam, ya. gue gak tau apa-apa Tapi gue tanggal dua-dua ada acara di Jogja Karena abang-abangan -abang gue eh, nikahan sana. Gue gak tau kemana, gue gimana nyaman, kita ke tempat saudara gue dulu aja Kita masuk ke rumah saudaranya e, istirahat Sampai, sampai akhirnya gue ke acara nikahan temen gue Sebelum dapat ke nikahan, motor yang tadi gue parkir baik-baik aja, banyak guys. Masuk ke tambal lupa, akhirnya gue dapet sendiri ke nikahan temen gue Terus pulang, kita jalan-jalan jauh di nih ceritanya Mau nyari tempat-tempat kopi, mau nyari tempat-tempat Buat diskusi dan lain-lainnya di jalan, di perjalanan berangkat menuju coffee shop Nanti gua gue bermasalah Gearset gue harus di Terus Duit cekapan Gue gak tau gitu uh. Karena gue gak pegang uang sama sekali waktu itu Jadi temen gue menyerahkan 13 ribu, itu, gua, eh, 13 ribu itu ke temen gue dan gue gak mau pegang uang sama sekali selama perjalanan Itu yang gue ngerjakin keturunan diri gue Terus di Jogja <coughs> Terus pas mau berangkat ke coffee shop Si lantai dan gesetnya itu hancur Karena gua gak kasih oli dan kawan-kawannya Akhirnya kita ganti Tuh gua lupa sekitar 200 ribuan habis Tapi cuman gue udah ngomong Di duit udah menipis Gimana caranya nyampe nyampe balik Terus gue bilang ya, tetap, tetap pengen di Bali gitu. ya, ya lu silahkan aja kalau mau pusing silahkan Cuma kalau lu kalau yakin berangkat bareng ayo Pulang-luar pulang. Lu mau pulang udah gak apa-apa naik bis Terus udah singkat kita ya, udah ganti semua semuanya. Gua pamit dari e, itu nama daerah Jogjakarta ya, masuk ke Gunung Kidul. Kenapa? yang ke Gunung Kidul? Teman gue nih, ya kami tuh senang mengziarah e, stowan ke orang yang lebih dulu leluhur leluhur terutama ya. Dia pengen tahu siapa aja leluhurnya. Dia gue nemenin dia, gue nemenin dia ziarah, ketemu di makam e, keluarganya. Jadi dari e, dia Bapak, ya bapaknya masih ada, kakeknya sampai ke buyutnya. Terus selesai dari situ ma mampirlah teman-temannya, karena udah malam waktu itu gue masih belum tidur jam 1an malam. Nah, ini yang <tuk> lucu, gue mungkin ceritanya lewat lewat yang ada ya, gue kak. Ya, ya. Nah, terus selama perjalanan sampai eh selama perjalanan di Jawa tengah, gue selalu singgah di tempat orang-orang yang lagi sakit dan baru pamit setelah sembuh. <tuk> Jadi tanggal 21, gue masuk ke rumah saudaranya, itu namanya Ahong. Untuk tanggal 21 gue masuk ke rumah saudaranya Ahong, tantenya lagi sakit, budinya lagi sakit. Bahkan baru nyampe tuh dapet kabar langsung ada saudara jauhnya yang meninggal. Jadi abis keluarga sakit terus dapet kabar saudaranya yang tinggal, Dan pulang dari pemakaman itu udah baik-baik aja. Terus besokannya langsung berangkat ke kan? Gunung Kidul setelah ziarah. gue masuk ke Gunung Kidul di rumah, rumah temennya Ahong, gue lupa nanti kan? siapa. Ibu mertuanya sakit, udah berbulan-bulan. Terus, gua dimintain karena gua nggak tega, akhirnya gua, gua, gua temenin dia melurus ke rumah sakit. Malam itu, gua cuma nanya, gua bawa kain jari, gua senang pakai kain jari karena karena gua senang pakai kain jari. Jadi gua selalu kemana-mana tuh gua pakai jari. Apalagi pergi luar kota, gua bawa kain jari tiga. Gua tanya sama temennya Ahong itu, mana kain yang e, aromanya sama sama ibu lu? Dia pilih satu, dipakai dipakain di ibunya Kait itu, nah, biasanya ibunya tuh kalau tidur nggak selalu bisa, nggak pernah pernah, ada aja teriak ini itu malam itu tidur pulas. Gua nggak ngerti kenapa ya. Terus besokannya dia nggak terpaksa masuk rumah sakit, kajian baru datang. Bapak mertuanya yang udah bertahun-tahun nggak pulang, tiba-tiba datang e langsung jemuk istrinya yang sakit. Dengan gue nggak tahu apalagi yang terjadi karena setelah itu kata menurut gue udah baik-baik aja dia udah oke udah aman, gue pakai cabut. Sebelum gua cabut, gua dikasih rokok satu slot e, nama rokoknya tuh rokok yang asli Yogyakarta, bu mas? Sehat tentram. Ah sehat tentram. Ah. Gua di di di sehat satu slot. Ya gue pede Gue gak minta ya. Gue gak minta gua dikasih ya pasti di, terima. Gua terima. gue gak minta minta. Kan? Nah, gue berangkat lah juga perjalanan ke daerah khusus sebelum masuk ke rumah kakaknya si Arok Gue sejarah dulu ke Semang Kudus Masuk ke rumah kakaknya Dan si Ang cuma bilang gini Kakak gue harus operasi bulan depan gua, Tapi gue nggak biasa tau ya, sakit apa Terus gue cuma bilang Yang gue tahu di Kudus itu ada yang sosok artono e, Dulu pas masa hidupnya Beliau tuh e, Seperti tadi gitu Di Bandung punya politik dan lain-lainnya itu Tempat belajarnya Soekarno juga karena ngga lebih lainnya, gue itu, cerita-cerita soal pemobatannya akhirnya kita singkat cerita, datenglah di arah ke Eantos di perjalanan itu, eh sampai di sana gue ketemu sama Juru Bunyinya e, gue gua utarakan maksud dan liat gue mau melakukan gue dari Jakarta mau melanjutkan perjalanan ke Bali gue sedang e, ngetes keyakinan gue sampai akhirnya gue dikasih satu Uh, pemikiran atau il ilmu yang dulu yang sastro kartono kejalanin. Hmm. Nah isinya tuh gini, pesannya tuh gini kagak. Gimana cara kita bisa menyelaraskan antara pikiran, perasaan, tindakan dan ucapan? Itu namanya bukan tolong kalau menurut yang Kalau gua salah tolong dikasih tahu teman-teman. Karena ingatan gua agak lemah. Tapi yang gue ingat yang gue dapet itu, yang dikasih ke gue itu. Terus gua bilang mau bawa botol air gue minta doa dari juru kuncinya berkah dari yang sesuatu karomah atau karomahnya gue minta tolong dibantu doa untuk kesembuhan kakaknya ahong Pulang gue bawa ke, ke rumahnya ahong terus ahong masih ke kakaknya malam itu malam terakhir lanjut ya, terus paginya gue langsung melanjutkan perjalanan ke Rembang. persis belum berangkat ke Rembang. itu inang dari kudus. di kudus hari jadi gue di jogja dua hari di burung cibul dua hari, di Rembang eh di kudus 2 hari. hari. Nah, pas mau datang ke kudus, aku ngomong, Dia juga gak ada sama sekali, tinggal lima pec, bukan beda sama sekali, masih ada lima puluh ribu, Dia tinggal sembar paket. Terus buatnya, lu mau nyapa? Nih mumpung di rumah kakak, lu kalau mau pulang silakan. Nih gua, gua akhirnya gua baca rukus, datangin gue jemput. Sebatang Bapak sebatang, lu kalau mau pulang silahkan Kalau, kalau lu mau lanjut, ayo Nih, lu boleh mikir sebatang ropa gua buka. Ntar kalau sebatang ropnya gak habis, lu harus kasih jawaban lu Gua Gu bilang gitu ke dia Dia ah, ropa gua belum mati, dia langsung Masa kita berangkat berdua pulang sendiri Ya itu urusan dibanding lu ragu-ragu yang ada kita banyak soal gua gitu Sayangnya dia gak bisa anjir di sini ya Jadi ceritanya searang dari gua doang ada, ada gak ada dia yang bisa melanjutkan atau mengingatkan gue untuk ceritanya selesai akhirnya si kakenta dia memilih untuk tetap diangkat dan gue bilang lu kalau mau berangkat jangan pernah musing lagi jangan pernah takut lagi Mereka, uh, pokoknya, kalau mau berangkat ya udah jangan bulat-bulat ini aku gue bilang gue masalahnya melakukan perjalanan ini itu bukan untuk senang-senang bukan -senang, untuk liburan mm -hmm. jakarta bali mau nggak usah, usah naik motor kalau mau liburan pesawat murah dan lain-lainnya mm -hmm. bisa kita akses masih banyak kenapa gue bilang itu karena itu kan baju hmm. melakukan perjalanan ratusan kilo tuh pakai tangan gue banget kan bukan duduk manis dan nyampe langsung ke merahai kan? hmm. kayak gitu terus udah dia udah bulat akhirnya pagi kita berangkat ke rembang ini aja kita lucu lagi di rembang ee, daerah lasem buah mampir ke tempatnya senang bolong hmm. gue izin sama orang yang gue anggap di Jakarta gue bilang gue mau tunggu masuk kampung ke daerah Lasem gue pengen jarak pengen sewan pengen silaturahim ke Sunan e, Gunung. cari langit dari kunci dia lagi tidur nungguin ya, sambil merokok si juru kuncinya akhirnya kata eh, orang orang sana bilang bangunin aja nggak apa apa terus gue bangunin lah gue izin pak saya mau jarak ke Sunan Gunung. Oh iya, silakan dan lu tahu dia ngasih sama kunci-kuncinya. Silahkan tolong dong, silahkan langsung aja. Gue cuma ngomong lihat cerita kan, sama Ahok. Ini kan izin, ya? Aku pergi sama gue di kuncinya. Ya, gak pake pikir-pikir. Ya, ya gue, gue sama tikus hadiah. biasa. Gue berangkatlah ke atas. Di dalam itu gue cuma berdua. Jadi eh, kan dimakan susunan kurang tuh ada gue. Ya? Nah, gue yang kejar rasanya. Gue buka pintu, gue masuk. Ya, yang gue dapet sih. Nih udah sejauh ini perjalanan gue. Gue udah masuk Jawa Timur. Gue akhirnya mau milih untuk ngomong sama nyokap gue. Karena tadi gue cuma izin tapi dok ya. Gue pengen datang hanya teman abang gue itu dan nyokap di sini. Nah di situ gue, kayaknya gue harus izin nyokap. Itu satu diantara yang gue dapat. Wah ini kayaknya berarti gue. Abang gue, gue meninggalkan usaha. Jadi gue punya usaha di Jakarta jadi supplier itu. Itu semua gue minta tolong ke abang gue buat gue dosin, Karena aku mau melakukan perjalanan ini Tadi yang gue bilang di awal gue diperlu waktu dan diperlu kerusa Terpaju sama waktu gini ya perasaan sesuai <laughs> Gue melanjutkan perjalanan ke Surabaya Nah di Surabaya itu e, di, Sampai Surabaya tuh gue nama sahabat gue Yang udah lama gak ketemu Tapi ya intens komunikasi Jadi saat dulu dari temen dari SMP Dari kecil, 11 pemenang Nah Sampai Surabaya gue sih ngobrol ngobrol, terus gue bilang ke satu di antara temen gue yang ada di, di Bali, gue bilang gue mau ke Bali, terus e, gue kasih tahu gue pengen melakukan jalan ini mau, mau membuktikan sesuatu, sekaligus gue pengen silaturahmi ke e, kan Jawa sama Bali ini saudara, yang kepecah sama Selat Bali, kalau nggak gitu kita gue izin ke temen gue yang di Bali dan dia menyambut dengan dengan bahan mentah ya sihir asin apa tapi hangat dalam dalam yang dampaknya itu dalam ke dalam duri gue tuh hangat terus terjadi uh, <coughs> di Surabaya, hari uh, malam gue nyampe gue lagi dikasih makan gue segera hati kosannya dia dikasih tempat terus uh, sorenya uh, besoknya tuh gue diajak ke tempat biasanya nongkrong Namanya tuh Omah Tua, omah Tua. Uh, Gue ketemu sama teman-teman di sana yang bukan cuma sekadar coffee shop tapi tempatnya diskusi Mungkin kawan-kawan dari Surabaya tuh tau Omah Tua itu, uh, dimana dan isinya apa aja Nah yang, yang menarik di Surabaya dan Omah terutama di Omah Tua itu Gue ngobrol-ngobrol sama uh, ownernya Omah Tua Satu di antara onernya Omah Tua Gue lupa juga namanya siapa Aduh lupa gue namanya, <tuk> gue susah ngapa <atau> lama, <tuk> udah ketemu sama si Kayak ingat <tuk> ah ini biasanya, <si, tuk> so, terus udah gue ngobrol kalau idul, gue bilang gue mau kebaran ini, gue kasih tau tujuan dan apa yang gue sedang alami, jalani dan lain-lainnya, sampai di satu obrolan dia cerita, pertamanya gue yang mantik, gue senang mengenali diri melalui perjalanan mengenali diri lewat leluhur-leluhur gue bilang e, gue ziarah ke leluhur-leluhur gue kemarin terakhir menemani Ahong untuk menziarahi leluhur leluhurnya silaturahim. terus dia tiba-tiba cerita aku ini kalau dari ibu masih ada penunan-penunan mas jadi omah tua itu rumah tua yang dibangun di tahun 1900an awal Gua lupa peran-peran kakeknya itu apa cuma dia orang penting mas Dituakan gitu misalnya, dihormati, dituakan. Terus uh, gue cuma bilang ini sama dia, oh gue nggak aneh kenapa gue sampai di diperjalankan sampai ke sini, Mas. Gue kasih lihat foto gue di Semarang, kemarin gue izin jalan dan gue dikasih sama kunci-kuncinya. Ya, dan sekarang gue kata dulu yang satu di anak turunannya, gue bilang begitu. Ya, yang, yang gue ambil. Ya, pesan yang gue ya, ya, yang gua ya. yang gua dapat dan gua itu hidup tuh sudah udah diatur sembunyi-sembunyi rupa pertanyaannya kita mau nggak diatur seperti itu? Nah iya benar ya. kita nih udah itu iya maksudnya e, dari simple dari keinginanmu pokoknya di jalan aja dulu cuma digambarkan itu tapi ternyata di perjalanan tuh banyak e, pertolongan pertolongan yang tanpa kita sadari tanpa kamu sadari kan ada gitu, dari ya. manusia-manusia juga dari itu sebenarnya kecolongan sendiri gitu kan. Sebenarnya kalau kita dari kecil itu kita nggak pernah pusing-pusing kan, nyari duit, nggak nyari duit, nyari-nyari apapun itu, mm -hmm. kita udah tercukupi bahkan sejak belajar itu. Mm -hmm. Dari kalau sebelum itu kok nggak paham, yeah. rumah ada <laughs> <laughs> <laughs> belum ada sejarah, belum ada segala ingatan gua, kita udah tercukupi. Cuma bedanya kita terlalu merasa bisa. Merasa-rasa, merasa apapun, itu yang akhirnya kita gagap untuk meyakini hidup yang udah indah ini, di diatur sejujurnya lupa ini, itu tidak dijalanin doang sebenarnya. Hmm. Belak dan panjang kayaknya, tapi juga secara mistis itu mengerikan katanya. Hutan paling serem. menuju Ke uka, uka, -uka. uka, -uka.